Baiklah para sahabat leselah dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini Kita mendapatkan tentunya info kembali resmi langsung dari Bang Boril Yang mengingatkan untuk warga Konoha semuanya Jangan lupa saksikan siang hari ini acara Inbox SJTV yang akan tayang jam 2 siang hari ini Karena Leslie Rizky Pilar akan menjadi bintang tamu di acara tersebut Bismillah jangan lupa siang ini kata Bang Boril Untuk semuanya warga Konoha Saksikan inbox SCTV mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Leslie Bilar akan memberikan kejutan spesial di atas panggung inbox SCTV. Pastikan kalian sudah standby di depan TV ACTV persahabatnya karena idola kesayangan kita akan tampil satu paket di atas panggung hari ini. Kemudian juga persahabat, kita mendapatkan kabar terbaru ini kejutan juga untuk keluarga Konoha masya Allah diunggah IG-nya Papa Bilar tiba-tiba bikin kaget banget sudah berada di tentunya Bandung. Untuk menjemput Bunda ke Tjewo Rani, Masya Allah, dan memberikan selamat langsung kepada sang calon manten ya Aabeni. Dan tentunya, calonnya juga, Masya Allah, malu-malu tuh Aabeni diucapin selamat. Dan pastinya, Papa Bilar selalu aja gesrek dengan kelakuannya, Masya Allah, kebahagiaan yang sangat luar biasa kita dapatkan siang hari ini. Tiba-tiba, Papa Bilar sudah muncul aja di sana. Tuh, ini keren banget. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lesler Si komik. Kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini. Lah, dah di mari aja emang bener-bener punya pintu Doraemon, pinjem dong, Bang. Mau ke Korea, ketemu ayah, masya Allah, Allah, Ini luar biasa. Sepertinya memang punya pintu dermawan tiba-tiba sudah nongol di persahabat ya. Dan kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan dari Pratama Sila mengatakan kursi sejarah wow. Warga Konoha salvoknya dengan kursi, persahabat, ya ini kursi yang sangat bersejarah untuk idola kesayangan Lesti dan Rizky Pilar Hingga jawaban komentar pun diberikan dari akun Lestari, Anscore 310 mengatakan, betul banget, kursi saksi perjalanan Leslar di Bandung. Masya Allah, ini bahagia sekali ya, warga Konoha, mendapatkan cidukan-cidukan vitamin yang sangat membahagiakan. Kita lihat juga persahabat ya komentar selanjutnya, dari akun Instagram Mama Eda, 1998. Masya Allah, jadi ingat itu kursi. Katanya, "Teh ya, semua sampahnya dengan kursi yang sangat bersejarah." Dan kita lihat juga bersahabat, ya, ke kabar berikutnya. Ini ada tentunya kata-kata bijak dari Leslar. Sajak perhatikan kalimat yang diposting, menjadi baik itu tidak ada ruginya. Membalas mereka yang mencaci tidak akan pernah ada usainya Bagaimanapun kebaikan yang diperbuat Kalau tidak suka maka akan dicari celahnya Tapi bukan berarti kita mengikuti cara main markuntil yang tidak beradab Tuh persahabat Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh Lesar saja Kenapa saja malah suka dengan kata-kata Markuntil ya? Jadi akhir-akhir ini memang gosip-gosip tidak sedap lagi menghebohkan negeri Konoha. Sebenarnya bukan warga Konoha sih, cuma para penjajah negeri lagi gencar cari celah. Kalau ada Markuntil yang mancing-mancing emosi, jangan diladeni. Cukup cerita saja ke sesama dari kita, biar gak makin runyam kal. Kalau kita ngikutin mereka berarti kita sama stay di posisi kita yang mengusahakan kita sendiri jadi orang baik dan menjaga lisan, perbuatan dan tulisan agar tidak menyakiti. Oke, okay. tuh persahabat ya. Ini himbawan juga nih untuk warga KonoHa. Jadi kita semuanya jangan meladeni. Cukup cerita aja kesamaan dari kita biar nggak makin runyam persahabat ya tetap kita sebagai fans sejati harus tetap support yang terbaik untuk Les Lot Family. Kemudian juga sahabat ya, bangun akan menginfokan sementara polling The Maskarming Mel Celebrities 2022 siang hari ini. Rizky Billar masih menempati posisi nomor 2 dengan perolehan voting 6.548 votes, sedangkan di nomor pertama ada Rangga Ansop yang masih di posisi puncak dengan perolehan voting 6.907 votes. Terus semangat untuk warga Konoha. Jangan kasih kendor. Mudah-mudahan idola kesayangan kita mendapatkan predikat sebagai The Most Carming Male Celebrities 2022. Kita masih menunggu cedukan-cedukan vitamin terbaru lainnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru, kabar baik, dan pasnya kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih.